Mereka ya kan cuy ya kan Nih gimana kalian nih Tau kalian nih Tau lah deh Dibur pancing medan ya kan Kali ini kita bakalan buat prank lagi cuy Seperti biasa ya kan Tapi agak beda nih pranknya Agak beda nih Apa ini apa ini apa ini apa ini Apa ini apa ini Kali ini kita bakalan buat prank apa ya Buat prank apa ya Tetep kita ya dua ya Iya Kita kali ini buat prank Enggak apa-apa, apa-apa. Oh ya. <mikir> sebenarnya ini baju ya, kan kita bungkus-bungkus kayak. Oh ya <mikir> <Ast microphone. scariest> Uy, ya. Orang kira kita nih COD. Iya, karena muka eh senggol nih. Mau ngapain Buat hiburan aja. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung cek video ini sampai habis, dan ada part satunya di channelnya Rio Padia, Padia. dan part 2-nya tetap di channelnya Wajon ya. Jawa. Ambil positifnya, kalau negatifnya buah. buang. Buang jauh-jauh ya kan, yang penting bisa ngibur kalian semua ya kan. Kami tersiksa nggak ya. apa-apa, yang penting kalian ketawa ya kan. aku ada rekomendasi nih buat kalian cuy, sebuah aplikasi yang bisa membantu saya untuk mendapatkan profit dan income tambahan cuy, yaitu Binomo ya kan, nah mantep kali ini Binomo adalah sebuah aplikasi investasi, saya sudah berinvestasi di Binomo, kurang lebih sudah dua bulan lebih ya kan cuy, dan sekarang saya mau kasih tahu nih ke kalian, bagaimana caranya menggunakan aplikasinya cuy, caranya itu kalian harus pelajari atau analisa arah grafiknya, guys, dan melihat arah grafiknya naik atau turunnya, kan, guys? Oke, okay, guys, kita langsung saja buka aplikasi Binomonya, ya, kan? Ini dia, ya, kan? Ha. terus aku akan berinvestasi di satu juta dan kita pilih naik, ya, guys. Yes profit guys, kalian bisa lihat sendiri kan guys. Nah profitnya itu dua guys. Investasi di binomo bisa banget menjadi kesibukan baru saya guys. Untuk nambah income tambahannya kan guys, lumayan lah untuk tambahan berut peralatan syuting aku ya kan guys kalian bisa mulai dengan modal dari 10 dolar aja atau puluh ribu aja guys kalian sudah bisa berpotensi untuk mendapatkan income tambahan guys dan sekarang saya akan kasih tahu nih sejarah penarikan uangnya guys kalian tinggal pilih garis 3 yang di sebelah kiri pojok paling atas terus kalian pilih lagi nih saldo atau balance ya dan ini dia guys, sejarah penarikan uangnya guys untuk kalian yang mau berinvestasi di mau syaratnya itu harus berusia di atas 18 tahun ke atas ya guys, dan ingat yang namanya berinvestasi, ada tuh profit dan resikonya jadi modal kalian tuh bisa beresiko juga guys, khusus untuk kalian saya ada nih kode promo yaitu LAKA3 itu untuk mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian guys, jadi lebih apa, Apa lagi Jangan langsung aja download di mulai sekarang juga, cuy! Atau kalian klik link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi box ini, bawah enjoy. Ha ha ha ha ha ha apa-apa ya bang? kenapa masih? apa-apa, ah, apa, aman ya aman-aman halo mana kau? <thieves> hah? gak apa goyang-goyang bang gak gempa ini? gak apa bang ada gempa ya? gak oh, iya, ya hei, cepet kau kemari gak tahu aku nih antar dua ya aku gak tahan aku pukulin orang sini aman ya eh, bang ya <laughs> cepat kau cepat walaupun salam <laughs> ini angkut berapa bang bisa dari kebingin bang ya, gak tau pula bang Tahu pula bang. Bang. Bang. bang kan aku bilang aku panas badanku bang oh, oh. biasalah covid oh, kan bang panen ya, orang orang bang ini ya. nah, kawan tapi bang eh, kawan-kawannya bang? Kawan, kawan. oh kawan orang Geperta bang oh. aku orang mana? No. aku pun orang Geperta juga cuma dia <tuk> merantuk di Jakarta Jokal, ya, nah, iya, aku gak tahu dia kemarinnya apa kawan, mau jumpa, nih, jumpa di sini aman emang ya? E, aman banget <tuk> bang. <tuk> Hai, bang hai, rumah sakit oh, Ayuh, bang. Bu, bu, mau mau. Bang. ayo mau hai, hai, hai, antar hai, hai, bang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Roy, Roy, Roy. hai, Roy. Roy. Iya, Roy aku Roy hai, kok. hai, hai, bang ini. Yeah, Roy, yeah. iya, Ia, iya. Ha? Roy. hai, iya. iya, Roy, hai, hai, hai, hai, hai, hai, password, password, password, password hai, hai, hai, oke? betul, <laughs> betul betul, betul, pas. hai, hai, hai, hah, kawannya bang, kawannya? Oh, enggak, enggak bahaya kali Glen kok sini ya kenapa orang ramai orang ramai orang mana ramai orang ramai orang eh duram. kau terang, terang, terang, terang, terang. jangan kayak gini kau ya aku kasih tahu sama kau tapi lah aman aman boleh eee... Ini ini ini ini Aman Aman, ini kali ngajak kawan ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini apa-apa kan Bang? Apa ini ini ini lah, jangan jangan lama ini udah jangan lama kasih, Bang, bang cari orangnya. Bang, panggil orangnya. Bang, bisa bang. <tuk> bang, bang, bang, bang, panggil bang, bang, bang, bang, bang, lari bang, jadi kita bang, kejar dulu sama bang, bang, lagi ngejar nih salah paham. bang, bawa, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, apa ini? Ah, Benc, enggak. Paket ini, ini Paket, paket Ini paket baju, Bang. Baju Pakai <laughs> <laughs> Maaf lah Bang, sorry nih juga enggak, nah. itu tadi nanti dering apa? Dering lagi Di telepon tadi aduh. Okay, bajunya Bang? Kayak mana baju? Kayak baju kan? Apa yang Apa yang mesti Bang? Mau ga urus? Mau Muat-muat, muat-muat, muat, Muat, Sorry ya, Bang. Sorry, Bang. Oke, Bang, nanti Bang. abang tau, Orang kamu kena prank bang udah itu, ah, itu, oh, itu kamera, Bang. Mana Bang Man, tengok? Mana? Itu pula. Oh, oh, oh, sorry ya, Bang ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Aduh, sorry, abang, ya. Ya, Bang, gua nah, lanjut, Bang, lanjut, Bang. Lanjut kok lain kali mau mesen birang ya, Bang, ya? Pesan Bang. Saya ya, aja yang saya aja, aja ya. Petunjuk